Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel Azam Rasik ya maaf teman-teman ya karena ini baru mulai belajar YouTube jadi eh, minta pendapat kalian bagaimana sih caranya eh, agar Orang itu bisa belajar YouTube secara gampang. Itu bagaimana sih? Ini video ini hanya untuk eh, menanyakan bagaimana sih eh, jadi YouTuber eh, pemula untuk bisa mendapatkan jam tayang. Mungkin segitu aja, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.